Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya Ben Social Official dan di video kali ini di sini saya akan membaikan beriset-beriset yang terbaru lagi guys ya. Oke kita langsung aja simak satu per satu berisetnya. Oke lanjut ke berset yang keempat ya Oke lanjut ke berset yang kelima Okay, lanjut ke versiode yang ke Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-7 Oke Lanjut ke persediaan ke-8. Oke Lanjut ke persediaan ke-9. Oke lanjut ke versiode yang ke 10 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 11 Oke lanjut ke presiden ke dua belas. Oke lanjut ke presiden ke tiga Oke lanjut ke resep yang ke-14. Ke presiden ke-15 Oke okay, lanjut ke presiden ke-16 Oke lanjut ke persediaan ke-17. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-18. Oke, lanjut ke versi yang ke-19. oke okay, lanjut ke residen ke 20